semuanya kembali lagi di YouTube channel Kusuma Croker apa kabar semoga kalian baik-baik aja balik lagi nih um, di dapur Kusuma Oke okay, jadi hari ini aku mau bikin empe-empe guys jadi empe Palembang nah jadi karena aku lagi pengen banget makan pempe Palembang akhirnya aku pengen bikin video sekalian untuk membuat empe-empe ikan ini nah di Australia itu beda banget sama di Indonesia karena di sini tuh nggak ada abang-abang yang jual di pinggir jalan atau yang lewat depan rumah untuk menjual pempek, guys, atau menjual seperti kayak batagor, nasi goreng. Itu nggak ada ya, makanya sedih banget. Nasib jadi kalian tuh harus bersyukur banget kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia karena uh, gampang banget nemuin uh, makanan yang kalian suka gitu ya, khususnya makanan Indonesia. Jadi, kalau misalnya di sini, di Australia, kalau misalnya kalian atau khususnya aku yang makan makanan atau jajanan Indonesia itu aku harus bikin sendiri atau aku bisa beli tapi di khusus restoran Indonesia gitu ya guys dan itu karena aku di Balarat biasanya itu untuk restoran Indonesia yang menjual um, jajanan Indonesia yang lengkap itu di Melbourne dan jaraknya satu setengah jam dari Balarat jadi cukup jauh untuk hanya pengen makan MPMP atau makanan Indonesia gitu ya guys so Aku selalu uh, bikin jajanan Indonesia untuk aku makan sendiri dan, dan aku share juga untuk teman-teman Indonesia di sini. Nah, sekarang nih aku pengen bikin pempek dan aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara membuatnya. Ini tuh gampang banget. Pertama-tama tuh aku kira bikin pempek tuh susah, tapi ternyata gampang. Jadi, um, aku mau tunjukin kalian bahan-bahannya, caranya bagaimana, dan ini super mudah banget dan super enak banget. Jadi, ikutin aja videonya. Jangan lupa... Kalian harus nonton sampai habis ya. Oke, okay, so let's go kita bikin pempeknya Oke, okay, sekarang aku mau panasin wajan dulu guys. Nah ini, pertama aku pengen bikin biangnya dulu. Jadi kalau mau bikin pempek itu kita uh, mencampurin ikan dan bahan-bahannya itu kita perlu biang. Nah, biangnya itu adalah campuran dari terigu. Kita campur dengan 200 ml air sama... Ini ada bawang putih. Aku pakai dua setengah siung bawang putih, guys. Ini udah aku haluskan ya. Nah, ini aku turun ke bawah supaya kalian bisa lihat. Oke, okay, kayak gini ya, kalian bisa kelihatan ya. Nah, sekarang aku akan masukkan air dulu. Ini 200 ml, itu sama aja dengan satu cup. Lalu kita masukkan terigu. serigu ini kita masukkan kita aduk seperti ini lalu jangan lupa bawang putihnya juga kita masukkan semua nah ini adalah kita bilangnya itu biang nanti ini kita campurkan bersama ikan dan tepung sagu juga kita campur dengan garam gula dan kaldu ayam Nah ini kita Aduk seperti ini Itu apinya api sedang saja ya Sampai nanti itu larut Nah ini kalau udah ada bubble yang seperti ini Tandanya sudah siap Sudah matang ya guys Jadi kita matikan saja apinya nah kalau misalnya kalian masih lihat kayak gerenjelan-gerenjelan kayak butiran terigu gitu guys, nah itu kalian ini aja kalian kayak tekan-tekan gitu supaya terigunya tuh uh, hancur gitu ya guys, jadi kalian aduk-aduk aja terus sampai benar-benar tidak ada butiran-butiran uh, terigunya atau gumpalan-gumpalan terigunya, oke okay. Nah guys, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuat adonan pempek. Setelah tadi kita memasak biangnya itu, sekarang aku sudah ada ikan. Aku menggunakan ikan salmon karena di sini susah banget menemukan ikan tenggiri. Kalau di Indonesia kan biasanya kita menggunakan ikan tenggiri ya untuk membuat pempek. Nah di sini udah ada 300 gram um, ikan salmon. Lalu aku akan campurkan biangnya. Nah, ini aku campurin aja biangnya ya dengan ikan salmonnya. Bikin pempek tuh nggak susah kok guys, karena memang dulu tuh aku kira susah, tapi ternyata tidak sesusah itu. Supaya kalian bisa lihat, kameranya aku arahkan ke bawah seperti ini. Nah, oke. Okay. Sekarang udah pas nih kameranya ya. Ini tadi campuran biangnya ya dimasukkan dengan salmon, lalu aku masukkan ini, ada satu sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan satu sendok teh um, kaldu ayam. Kita masukkan semuanya, kita aduk lagi, lalu kita masukkan tepung sagu atau tepung tapioka kita masukkan perlahan-lahan, ini kita masukkan semuanya. Ini tuh ukurannya 275 gram. Jadi 275 gram tepung sagu atau tepung tapioca. Kita masukin. Terus kita aduk lagi. Ups. Tuh aduknya pelan-pelan ya guys, supaya nggak berantakan. Untung aku pakai celmek, jadi bajunya nggak kotor. Nah guys, ini dia tahap terakhir yaitu kita membentuk adonan pempeknya dan kita rebus ya guys. Nah ini aku kasih tahu, ini udah ada adonan pempeknya yang tadi kita bikin. Terus ini ada dua butir telur ayam yang sudah aku kocok lepas, juga ada um, minyak goreng. Ini gunanya nanti kita balurin ke tangan supaya pas kita bikin adonannya itu tidak lengket ya di tangan. Nah sekarang aku mau Oh iya, ini juga. Ini udah ada air um, yang aku rebus hingga mendidih supaya nanti uh, pas kita cemplung itu cepet mateng ya. empe untuk direbus. Oke, okay, nah sekarang ini aku... Nah, sekarang kita siap untuk bikin adonannya. Jangan lupa pastiin tangan kalian sudah bersih ya, sudah cuci. Lalu kita ambil adonan empe pertama dengan pempeknya itu aku bentuk lonjong nah, ini kita mau bikin kapal selam ya jadi dibentuk um, bulat lalu seperti lonjong begini terus kita bolongin tengahnya setelah kita bolongin kita masukin telurnya ke dalam Nah, kalau misalnya kalian punya cup seperti ini tuh bikin gampang banget tuangin telurnya Daripada kalian menggunakan ini ya, sendok gitu Dimasukin tadi aku lebih susah, ini jadi lebih rapi juga Nah, ini dia bentuknya seperti ini Ya, langsung kalian cemplungin aja di dalam panci Nah, ini dia guys tuh, kalau misalnya udah mateng mereka akan mengapung ya di atas nah ini dia mereka akan mengapung di atas seperti ini, lihat deh cantik ya bentuknya nah ini aku rebus selama 30 menit, kenapa lama? karena aku pengen uh, telurnya tuh juga mateng dan adonannya itu juga mateng ya guys gitu nah, ini sebentar lagi mateng kalau sudah matang nanti kita bisa goreng Oke guys, nah ini dia sekarang Sudah benar-benar langkah terakhir ya Sebenarnya tadi kan sudah jadi ya Sudah jadi pempeknya Tapi kan sekarang aku mau makan Jadi aku harus goreng dulu Nah sekarang nih aku sudah panaskan wajan Dengan minyak goreng ya Dan ini aku pindahin lagi ke sini Supaya kalian bisa melihat Melihat pempeknya saat digoreng Nah ini dia guys, empek-empeknya. Aku lagi goreng sebelum kita makan nanti bersama mama mertua. Oke, okay, sekarang langsung aja kita proses bikin kuah nya Masukin air, aku sudah siapkan wajan ya. Wajannya seperti ini, aku tunjukin dulu ke kalian. Wajannya seperti ini. Lalu aku tuangkan air saja, satu setengah liter. Nah sekarang air sudah masuk, sekarang saatnya kita masukkan gula merah. Gula merahnya semua kita campurin Sini tadi ada Airnya tuh 1,5 liter Gula merahnya 500 gram Nah ini kita masak Sampai gula merahnya tuh larut ya guys Sudah 3 menit ternyata nggak lama banget Untuk menunggu gulanya tuh Ini ya larut Ini sudah Larut semua gulanya Sekarang aku mau masukin cabai tadi ya cabai yang sudah dihaluskan dan bawang ini enggak apa, apa jadi kita harus masak semuanya nanti kalau sudah matang itu kita saring jadi um, ini ya enggak ada uh, cabai dan bawang kasarnya seperti itu lalu aku masukin ini juga nih um, si asam jawanya. ini praktis banget asam jawanya di sini karena sudah dijualnya tuh berbentuk seperti ya, nggak ada bijinya lalu masukin garam tadi ya setengah sendok teh lalu yang terakhir ada cuka nah ini dia nih jadi kita masak aja sampai mendidih dan kita juga harus koreksi ya menurut Kalian tuh um, sudah pas apa belum? Kalau misalnya menurut kalian masih kurang garam atau menurut kalian kurang manis, kalian bisa tambahin gula pasir. Kalau menurut kalian kurang pedas, kalian bisa um, ini lagi ya, haluskan cabai lagi untuk ditambahin. Tapi kalau menurut aku, ini uh, dua cabai merah besar dan cabai rawit itu sudah cukup. Karena aku tidak mau bikin terlalu pedas ya. Takutnya nanti pada sakit perut gitu di sini. Nah, ini udah selesai kuahnya. Ini aku mau kasih tahu kalian. Seperti ini. Ini dia kuahnya ya. Nah, ini sudah dingin. Tadi aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Jadi udah nggak terlalu panas. Dan aku siapkan cup seperti ini. Nanti aku tuangin di sini sambil disaring. Terus tinggal kita masukkan ke dalam potong sekarang saatnya kita potong-potong guys ini pempenya kita akan potong kita masukkan timun potongan timun sesuai selera ini kalau kalian lihat ada kelihatan kuningnya ya dari telur lalu kita tuangkan kuahnya ya Nah, ini dia mp-mp-nya, sudah siap. Nah, ini dia mp-mp-nya sudah siap, guys. Kelihatan nggak? <laughs> nah, nanti aku fotoin ya. Nah, ini dia mp-mp buatan aku, dan bisa kalian lihat ya, ini ada kuningnya, yaitu dari telur. Karena ini pempek kapal selam, dan sekarang aku mau cobain. Kita ambil. Dan sama timunnya, uh, pasti seger banget nih guys. Mari makan! Akhirnya, selesai juga aku bikin pempeknya. Nah, sekarang ini aku mau cobain rasanya seperti apa. Well, karena aku udah sering coba, aku udah tahu rasanya seperti pempek, pastinya ya guys. Nah, ini aku cobain kuahnya dulu bersama timun. Hmm... Kuahnya tuh pas banget, guys. Dan sekarang aku akan cobain pempeknya. Hmm, enak banget. Ikannya tuh terasa banget, guys. Mungkin karena ikan salmon ya. Ini aku coba lagi, pakaiin kuahnya. Hmm. segar banget, enak dan ini rasanya bener-bener pas banget kayak MPMP yang jualan di abang-abang <laughs> ini aku cobain lagi hmm. enak banget, enak banget kalian harus coba di rumah ya Nah, sekarang aku mau selesaiin dulu pempeknya. Mau aku makan dulu sampai habis. Terima kasih ya udah menonton um, video kali ini. Semoga kalian terinspirasi untuk membuat pempek di rumah. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel aku supaya kalian bisa mengikuti video selanjutnya. So, thanks for watching. I'll see you at my next video. Bye.